Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa al alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du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 jika dirasa bermanfaat, agar apa yang ada di video ini bisa bermanfaat bagi orang lain, sahabat Cahaya Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengamalannya, amalan ini tidak perlu melakukan puasa ataupun tirakat-tirakat lainnya yang sangat memberatkan Anda. Cukup anda baca sebanyak tiga kali, orang yang anda inginkan akan merasa gelisah sehingga ingin segera bertemu dengan anda. Hal tersebut dikarenakan hatinya telah luluh terhadap anda. Adapun bacaan mantra amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fartakib Yaumata tis-sama'u bidukhonim mubin. Saya ulangi. Fartaqib yaumata tis-sama'u bidukhonim mubin. Fartaqib yaumata tis-sama'u bidukhonim mubin. Anda baca sebanyak tiga kali. Ketika Anda bertemu dengan target Anda anda bacalah mantra tersebut sebanyak tiga kali sambil anda pandangi wajahnya anda terus pandangilah wajah target tersebut sampai dirasa target anda merasakan gelisah jika sudah dirasa gelisah itu berarti target anda sudah luluh hatinya terhadap anda demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.